Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam Penyakit, amin amin Ya Rabbal Alamin, sekali lagi guys Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua Yang sudah request di Instagram Dan kali ini ada requestan Masuk di Instagram, yaitu Dari channel Tok Wan Kami ya, oke yang Request ini adalah Nazmi Ahmad Terima kasih buat abang semua yang sudah request Banyak sekali requestan di instagram Dan saya tidak bisa nyebutin semuanya ya guys Karena banyak banget Dan di sini langsung saja ada ayam kurma ala kenduri versi Tok One kami, anak-anak yatim dan asnaf ya. Bagusnya daripada channel Tok One kami, yang perlu teman-teman ketahui adalah, ketika memasak pasti diberikan kepada orang-orang yang istilahnya memerlukan, maksudnya anak yatim, asnaf dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Nah di sini ya kalau teman-teman istilahnya subscribe daripada channel Tok One kami, ikut berpartisipasi dalam bersedekah itu sendiri teman-teman sekalian jadi tidak ada salahnya buat teman-teman semua untuk istilahnya tidak melakukan kebaikan nah karena kebaikan itu sangat mudah ya kan tinggal klik subscribe dan tonton video daripada tokwan kami sama halnya dengan fs channel dan channel-channel yang membantu orang-orang ya di luar sana ya kalau di Indonesia ada hobi makan dan lain sebagainya teman-teman bisa subscribe dan juga tengok video-videonya sebanyak mungkin karena semakin banyak kita nonton videonya maka semakin banyak pula istilahnya kebaikan yang kita berikan seperti itu guys nah karena di setiap video kan pasti ada iklan ketika iklan itu kita tonton sampai full tanpa skip iklan maka itu kita bersedekah kepada mereka dan apalagi tokwan kami ini memasak untuk anak-anak yatim sungguh sungguh mulia sungguh sangat besar pahala yang kita dapatkan tentunya dengan mensupport dengan menyokong ya dan dengan istilahnya mensupport daripada tokwan kami channel tokwan kami dan menonton Video-videonya, maka kita juga termasuk orang-orang yang cinta kepada anak yatim. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasannya. Anak-anak yatim dan aku sama seperti ini jadi berdekatan. Kalau kita cinta kepada anak yatim maka insya Allah akan dekat juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa salli alih wa ala Alihi wa Oke okay, langsung saja guys. Saya sudah penasaran macam mana istilahnya ayam kurma ala kenduri versi tok wan kami dan macam mana istilahnya suasana ketika anak yatim ya menerima daripada ayam kurma ala kenduri ini ah jom kita tengok videonya let's go assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sehat selalu sehat tuan kami ini tuan nak masak kurma ayam loknuri versi tuan Jung kita tengok pahala konsi bersama Allah pahala ...kongsi bersama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ayamnya, guys. Ini, seperti biasa, kita akan masuk ayam dulu. Kita akan cucur dia. Okay. Ini dah bersih. Lah. Kita akan bilah dia sikit-sikit. Masya Allah, kita ini doakan itu, supaya kita tak kuat ni.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 kan panas kaminya. Ya, untuk menumis Oke, seperti biasa, tiga sekawan. Ada apa itu? Tiga sekawan. Oh, iya. Rempah-rempah ya. Daun kari untuk aroma yang wangi. Yang okay. PP yang telah dimisin. Alia yang telah dimisin. Jasi. Ya? Bawang merah besar yang telah dimisin kasar. Okey. Kita masukkan rempah kurma yang telah dibacoh insya Allah. kita guna rempah kurma lebih kurang satu paket yang dua ratus lima puluh ayam untuk empat ekor ayam 4 ah, bolehlah ekor ayam. nanti dapat kepekatan dia kita tambah air dari semasa ke semasa nak bagi dia punya rempah dia betul-betul masak dan tak okay. bau bau Kita akan dia sehingga rempah nih betul-betul masak Sedap nih nah, bau kita boleh bawa bahan-bahan lain hey, Bunga apa tuh guys Kayaknya bunga kunyit atau ja kunyit kayaknya ya Kita masukkan ayam yang telah kita tadi Wow uh, Belum matang aja udah ngiler saya guys dari bumbu Pecah yang dimasukin tuh kelihatan sabati. enak banget. Hmm. Oke, okay, kita masuk ubi Kentang. ketang. Okay. Yang kita potong sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Hmm. Kita tambah sedikit eh. air. lagi bagi masak ketang. Tidak dia lambat berarti ini bumbunya bumbu kayak kental gitu ya guys ya. Garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzal jalali Masyaallah. Kalau kita memasak ya dipadukan Masukkan dengan selawat beberapa keping. Masyaallah. Masukkan peminat teran. Berkah ya makanan itu. Bukan carrot, yang dipotong memanjang. Oke, okay. Bawang besar. Ah. Kita, kita belah, dia belah, Pak. Melompat. Oke, oh, dikasih bawang oh. ini juga ya, guys? Ya, ah, bawang ini untuk kemanisan. dia. oh, untuk manis-manisnya saya kurang Biasa suka kalau bawang makan juga guys Oh ada santannya kan? Oh ini untuk uh, apa namanya ya biar gurih gitu guys ya Woi tidak tahu. oke okay. hmm ini yang namanya ayam kurma ala kenduri nah ya. jadi toh kamu Bawang okay. goreng untuk Sejak, mengikat, Ini untuk memang, memang kuah, dia. ada dia. kuahnya, ya. Berarti <laughs> saya kira tadi tidak ada kuahnya, cili merah bisa. dan cili hijau. Untuk hiasan, ya, kita masukkan sekali Oke, okay. tomato yang tomato. kita belah-belah, Pak, kita masukkan juga. Ya, wow. Jadi, macam kari, ya. Ah, daun ketumbar eh, perlu daun juga kutumba. untuk rempah kurma untuk kurma nih supaya dia ada aroma ketumbar. yang hmm. wangi oke okay, oke okay. baru tahu guys hmm. kalau tak sipas, dikasih daun ketumbar tak itu Ayah, bu. ayam masak kurma takwan dah pun siap untuk diedar ah. okay. Alhamdulillah Alhamdulillah ah sedak nih guys saya kira tadi kental ya untuk alhamdulillah, uh, alhamdulillah. ini kuahnya ayam masak kurma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahillazhi la yadurru fil sama Allahumma barik razaqtana nar nasinya juga nasi yang kayak biryani gitu ya berasnya guys Weh, so ngiler guys asli enak banget itu. Padahal ayam itu kesukaan saya kalau masak seperti ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah ya, mudah ya, muda, ya. kecil kecil. kita ya, Oke kita bagi ini satu.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 Sama-sama Kasih tak Wan Sama-sama Kasih tak Sama-sama Budak-budak Seronoklah kita tengok Sama-sama Sama-sama Kenapa? Ayah bapak Jatuh Jatuh Jatuh Pandainya Jatuh sendiri Tau Wan Sendiri Pandailah Jatuh sendiri Pandai ini Wow Ya Allah Oh ada juga yang cewek ya oh amira Malu-malu ya ah kita begitu dong salah satu Ya Allah gua petak sama one sama-sama makasih pak one terima kasih tak sama-sama sama-sama alhamdulillah sama -sama. terima kasih tak sama-sama sama-sama terima kasih tak sama sama Masya Allah betul hanya dengan like Share Comment Subscribe Ya Bersama-sama One Untuk menyebarkan Kebaikan Oke okay guys Sudah selesai videonya Dan Inilah sebenarnya Kehidupan Tak akan kita Hidup sendiri Dengan kita berbagi Kebahagiaan Di dalam hati Dan pikiran kita Akan semakin Bertambah Akan tetapi Apabila kita hidup sendiri Tanpa menghiraukan Orang-orang Sekeliling kita Maka kita akan bersama syaitan, di mana hawa nafsu akan merajai diri kita, sehingga kita tamak, kita serakah, dan kita tidak pernah memikirkan orang lain. Banyak di luar sana orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita, dan dengan video Tok kami, maka insya Allah kita juga ikut serta. Dalam mencintai anak-anak yatim dan juga berinfak, ataupun istilahnya, bersedekah kepada anak-anak yatim itu, daripada penghasilan YouTube, daripada Top One. Allah. Kita doakan semoga banyak orang-orang yang seperti Tok Wan ini yang senantiasa memberikan kebaikan, memberikan inspirasi bagi kita agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lainnya. Di dalam hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Intinya adalah kalau kita ingin baik di mata Allah Subhanahu wa taala maka kita bermanfaat untuk yang lain bukan mendatangkan mudarat, tapi orang lain ya tertolong dengan adanya kita ya dengan bantuan tangan kita uluran tangan kita tentunya kita senantiasa dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala Terima kasih, Tok Wan. Kami semoga sehat selalu, panjang umur, berkah umur, bahagia. Video ini waktu nyawal akhirah, insyaallah. Kita termasuk orang-orang yang cinta kepada anak yatim Apabila kita menyokong to'wan kami Apabila kita datangi anak-anak yatim Apabila kita mencari anak yatim Untuk berikan sedikit harta kita untuk mereka Terima kasih sudah nonton video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh